Otomatis retractable berfungsi dengan baik. Elektrik kaca dipastikan normal. Lampu sein kelistrikan normal dipastikan nyala. Cover spion, wadah spion disesuaikan dengan kebutuhan.